Waspadai harga emas berpotensi rebound bullish. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1870.36 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1862.03. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Mei 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.